Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Channel Pemersro. Kali ini akan menyampaikan destinasi wisata yang ada di Jawa Tengah. Tempatnya di Kampung Rawa Ambarawa. Kita ketahui bahwa Kampung Rawa Ambarawa terdapat berada di Danau Rawa Pening yang seluas 2.670 hektar. Yang merupakan Wilayah empat kecamatan yaitu Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Tuntang, Kecamatan Bawen, dan Kecamatan Ambarawa. Dan di daerah rawa bening ini, dikelilingi pemandangan yang indah di lereng Gunung Merbabu dan Gunung Ungaran. Melah kita ikuti, kita telusuri wisata di Kampung Rawa Ambarawa, Jawa Tengah. Kita sudah sampai di Kampung Rawa, ini tempat wisata perahu. Kita telusuri taman di sekitar Rawa. Kita nikmati pemandangannya. Di sini juga ada tempat untuk terapi ikan dan terapi batu yang berada di sekitar Rawa. Kemudian kita menuju lesian pemancingan usaha bersama. Ini adalah salah satu hasil tanggapan ikan. Berupa ikan yang seberat 17 kilo. Ikan gabus ini adalah. Yang terakhir kita akan menuju dermaga untuk naik perahu keliling danau. Dengan perahu ini akan menyusuri danau rawa pening. Kita akan menuju ke daerah Karamba yang penduduk setempat memanfaatkan dengan mencari ikan dengan sistem beranjang, istilah di sana. Nanti kita akan menuju ke sana. Ini adalah beranjang-beranjang yang berdiri kokoh dengan bambu-bambu dan jalannya siap untuk menangkap ikan yang ada di rawa ini. Rawa ini berada di cekungan, semuanya dikelilingi oleh pegunungan baik merbabu maupun pegunungan pengeran. Mila berenang, berenangnya setelah puas mengelilingi rawa. Kita kembali ke daratan ini, kebetulan berpapasan dengan pengunjung lainnya yang baru datang. Akhirnya dengan perjalanan yang sangat jauh di tengah danau, kita kembali ke dermaga untuk pulang. Demikian destinasi wisata pada kesempatan kali ini, tepatnya di rawa Pening. Semoga dapat menambah hasanah budaya wawasan dari destinasi wisata yang ada di Jawa Tengah. Jangan lupa Apabila kita nanti ke sini lagi bisa mampir di Kampung Rawa yang ada di Ambarawa. Terima kasih kebersamaannya semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq hidayah. Wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.